Oke, lanjut lagi kita nge-live push simulator Indonesia. Jangan terlalu malam ya, nanti kayak kemarin gitu. Uh, mata kemana? Gim jalan terus nabrak ya. <laughs> kita langsung aja kita ke gimnya. Ya. Yeah. Ini mau oh, apa, apa nih? Oh, bawah lagi. Kita Balik, oke. Okay. Maaf, maaf. Kita tur model, sesuai judul ya. Studi tour ke tu Museum Sangeran, Oke, okay, ini dia. Let's go. <gawan> Video sebelumnya suara saya jelas ya, karena suara game minim gitu. Yang kemarin duanya itu tuh, wah itu udah. Gak paru-paruan suara saya sama suara game ya, beradu. Saya nyalakan lampunya ya, biar meriah. Oke. are you ready? Bismillahirrahmanirrahim. Kita berangkat dari Surabaya, menjemput penumpang. Oke, maaf ya guys ya. Saya saya lampu merah, tidak nabrak, ya, apa, apa ya. Biar mempersingkat ini durasi, kalau mengikuti lampu merah kan stop dulu lama ya, mungkin lama durasinya. Tololet, oke. Okay. Oke, okay, Om, telolet Om. di kota mah gini aja ya nampil aja kemarin baru. ngantuk berat guys ya kenapa gitu saya ngantuk berat padahal belum jam 12 malam gitu ngantuk berat karena sebelumnya saya sebelum mainnya nih ya aku oh, reng gitu seperti yang saya ini katakan kemarin tuh ngepus oh, reng walaupun gak gak ada hasil gitu dia main itu naik enggak, turun enggak, padahal main ya. ada aja. Partner game saya di Mobile Legends namanya Armax, guys ya. Kalian pernah ketemu karakter apa? Akhir id-nya namanya Armax. Nah, jadi A, R R, M, A, X, dan S, Armax. Oke. Okay. di atas buku saya guys oke okay. oh, nama saya sih udah pasti ya nggak jauh-jauh nama ini nih sama kayak simulator Indonesia gitu hadir titik titik Fazrin nih oke okay. Walaupun ya nama di WhatsApp saya bukan Adit gitu. Adit Karunia Fajrilah ya. <gifat> Yang penting AKF gitu loh, sama sama AKF ya. Oke. Panitia dialog kiri sini mana sih? Oh ini sekolahan ya. Tep, tadu, M. Dengar. Nah. Barannya jadi ini aja kelihatan. SMA negeri 36 eh, 6, eh. Ya, 6 Surabaya Eh, lupa masih R guys ya Mas mundur ya Aduh, kalau WA atau apa Masih R aja, kita harap mundur kita ya Jangan chatting terus sama dia gitu Kau oh, cuma di air doang, <laughs> Aduh, tuh liat penumpangnya ya SMA, eh masa lalu 12 tahun yang lalu, oke 12 tahun yang lalu, mukanya masih kayak gini saya Wow, amazing ya apa-apa lah Oke Sini itu sendiri aja 12 tahun yang lalu, berarti saya umurnya berapa sekarang, hahaha <laughs> door Oke. Okay. Kita lihat lanjutannya sini. Eh, kenapa duduknya enggak sebelah-belahan aja sih? E, Biar romantis gitu loh. Ampun, ampun. Oke. Okay. siapa di antara kalian yang alumni tahun 2009? Kesumuran guys ya. Kita seumuran, guys alumni sma nya 2009. <laughs> Oke, okay. perbelakang gampang ketahuan atau umur saya berapa kalau pas tahun 2007? Aduh, eh, curadit, curadit, curadit, curadit, godit, godit, godit, curadit. Mister Bin, aduh, ya, semua nama panggilan saya semua. Itu pas saya yang baru panggilan saya jadi Jablum, saya mau Jablum gitu ada yang tahu arti kata jabluk ya itu banyol aja lawak aja gitu Ayo. oke okay. oke okay. sini hmm. Hmm. kita akan keluar dari Surabaya dulu di... ya bosen guys ya tampilannya kalau kayak gitu bosan ya Tuh. udah ada di video-video sebelumnya gitu kita tampilannya gitu terus lama lama pro lah nyupirnya masa nub terus nabrak terus sih ya. <guluh> nggak aduh amben oke sini kita apa nih Sud oh sungguh aduh teraba aja mempersingkat durasi yang enggak iya enggak. hujan guys viper lampu ya lupa lampu nyalakan aja terus ya di indonesia kan siang-siang harus nyalain lampu ya kita kenapa gitu <laughs> banyak yang protes guys siang-siang harus nyalain lampu terutama orang-orang penol orang-orang yang lahiran 60-70 banyak yang protes tuh kenapa siang-siang harus nyalain lampu gitu aduh ya sih 70 dan 80 Pas diprotes, kenapa siang-siang Nyalain lampu Mohon maaf nih, bener kan? Bener gak sih Menyakkan protes, termasuk anda mungkin Kelahiran 7080 Oke. 80 <laughs> Oke okay. ah, Ini kok, uh, ekor gelap ya Gak maju mungkin Yang terang, nah Oke, ini, gimana, Kerto, ya. ini di mana nih? Mojokerto ya. Kita di Mojokerto. Di sini jalannya luas ya, jadi nggak usah Dan satu kameranya gini aja. Oke. Eh, enak kalau gini ya. Pelanin juga. Kalau gini gitu. kan. Uh. Wow, terlalu papilit ya? Gini aja. Kali-kali gitu. sama seperti di dunia nyata ya. Kok berhenti musim hujan guys? Ada terus tiap hari hampir begini. Ada petir Selain hujan ini campur angin ya. Hujan angin guys. Hujan campur angin. Saya bilangin kenapa hujan angin? Hujan kan air ya, kan angin gitu. Jadi, hujan campur angin aja ya. Hujan Campur angin, aduh, apa aduh. nih? Eh. Nah, ini nih, sebelah kiri jalan nih, guys ya. Yang menghambat saya, mengonten sampai dua hari nggak ngonten gitu. Ini di home-nya, aku ya, jomblo tuh Aduh, ini nih, beko ya, atau ekskavator. Penyebab bayar Indihome di daerah saya atau wilayah saya itu error cuma dua hari ya nggak bisa connect gitu. Ada ada yang sama wilayah kuningan jawa barat eh kalau sama ya emang kita tinggal di tempat yang sama ya wilayah yang sama gitu. aduh ada, -ada aja. Kita si bensin dulu enggak sih jauh cipet perjalanannya ya. Kita si dulu. Mumpung ada pom bensin guys. Oh, maaf mohon maaf, maaf lupa terus ya itu sengisi motor sih. Ya terus Isi solar, guys. Oke. Okay. Solar, kita isi solar sini. Oke, okay. stop. Murah uh, ya cuma 300 perak dua ya? 20 liter aja, oke. Okay. 300 perak. Ya. mulai dari angka nol ya terima kasih ya pas 300 liter apa 20 liter bentar 20 liter Buruan! jadi kamarannya gak enak ya terus mantap <tuh> depot gitu. air segar <tuh> segala jalan guys ya. oh iya guys ya. yang biasa, segala si jalan segala biasa naik guys ya di sini 4.000 ya karena APBM naik segala jalan-jalan naik kayak orang dapur pun naik gitu aduh Oh, so, so, so, so, so, so. oh, ini, begini, begini, nah, kayak gitu, hmm. saya pakai auto ini ya, auto subtitle gitu. Jadi kalau suara saya nggak jelas berarti nggak terdeteksi, seperti ini. Karena itu setelah saya upload ini nunggu satu hari, baru kan selesai tuh, bisa di-date ya, publik baru bisa di-edit, kenapa ya harus nunggu satu hari? sesing lama banget, serius mungkin harus nyari-nyari di mana ada copy gitu ya youtube tuh Aduh, udah kadang-kadang saya ini nih, ngiat banget terima kasih tapi ya terima kasih, terima kasih nama-nama jam tayang ya kejar 4.000 jam gitu oke <tuh> terima kasih, sorry tapi dipuji, gitu. Haduh, kadang -kadang, ini hmm? di tapi di puji aduh, kadang-kadang bu sekempotnya ditongga sekempot bun. sorry sebenarnya saya sedang menguji diri sendiri apa mengedek diri sendiri ya Tuh, ada apa? Ayo, cabut ini. Ini masih mau Oh iya, masih mau ke kantor iya nih, begini aja. ini kalau nyalain, berisik sih. <laughs> hahaha. jangan pakai lampu sen lagi. tapi di belinya tuh harus ya. Kalo belok pakai lampu sen darah harus benar nggak ya. sih? belok kiri, sen kiri. belok kanan, sen kanan. sen kebalik bikin keder yang di belakang ya. <laughs> aduh. oke. Okay. marcel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 dari semua wilayah indonesia dari bahasa ini baru saja gunung itu tahu apa kan yang virtual ini aku yang paling virtual ini benar-benar kan ada ya. script yun pakai itu semuanya jika lebih jalan-jalan ya, ya nah, orang orang -orang gitu nah. nah, sama ok, ini ya saya kalau digunakan itu ini saya akan kewarna kiri ini kemungkinan deh, kita ya. ya, Oh gitu, ya. di Inggris, Prancis, di Korea, ya, gitu. ya kan, semua tapi jangan yang menyeramkan-nyeramkan deh, kayak burung pasir, kayak ceramah. Apa kenapa? Karena aku nggak cocok itu, tapi saya itu yang menekon-ton aja negara yang banyak hutannya senang saya melihatnya nah, alam itu indah sekali ya aduh pemandangan alam itu terima kasih sudah beli jalan kereta guys heheh <tuh. tuh>. berapa sama kereta bisa enggak? Oke. Okay. lambat banget keretanya itu hmm, kebalap cukup, cukup. hijau ya tapi biru tuh. utama DS, DPD, DG. D1, D2, d 0, karena kalau di sih 0 1, 2, 6, 7 saya itu D D1, D3, d G, nih hati-hati Kau kan udah ketan kita agak kendor gitu jadinya kita <tuh> <tuh> <tuh> coba bilang ya, bus mini kali ini bus huruf aja guys aduh halang gitu tadi, halangnya emang kayak gitu, di gunung <tuh> Thank mm -hmm. you. Seragam-seragam begini nih, Jawa Timur, prestasi proses begini seragam, ternyata Jawa Tengah ya. Namun, namanya guys, seragam di Jawa Timur, Jawa Tengah ya, terpaksa di Jawa Timur. Nah, dari Google, ini pun ya, nah, begini mungkin ya, pertanyaan ini akan berubah. Selamat datang, kalau dimasukkan, karena ini kayak... Euro, Euro truck simulator 2 tuh, ini kayaknya Eropa tuh, Belum udah kan di Gue tampilkan di Eurotrack Simulator, ya. Taksinator total kalian yang Indonesia, sebenernya ini, -ini. akan Sorry, boss. Itu sungai kamu. guys. Uh, pas nah, malangin jalan tabrakan deh. pada pinggir guys, hey. ternyata kalau kita pelajari, pada pinggir gitu. brutal, gitu. kan ini kali main, gitu. aduh, поеду okay. okay. okay. okay. okay. okay. okay. Oh, iya, iya, iya. Oke, okay, okay. sudah hujan ya. Biasanya kalau udah sampai tempat tidurnya, hujan tuh ini di un di mediumu ini Kayak ya, ini Kita aja Kita senyum aja, aja. Oke okay. oh, itu kayak tembrot, sih Kita aja ya <buk> Oke okay. okay. ah, ah, ah, ah, ah. Aduh Jangan, udah Oh iya guys, saya lagi nyari-nyari ini loh Sembilan nih, Baby Crab Itu kelasnya kayak gimana sih Saya belum pernah makan Baby Crab sih. Kalau kayak klipik atau mana gitu Tolong, terus kolom komentar ya Saya biar tahu gitu Teksturnya dari Baby Crab, rasanya gitu Saya, apa-apa gitu loh, udah beli gitu Baby Crab anak kepiting, apa bayi kepiting ya piping kecil, ya? yuyu keping yang digot, bukan nah, udah bukan ya. laut hmm. di depan kita belok kanan juga Oh, kosong guys, oh, ini jenis seperti yang di tunnel terbang masuk ke museum sangiran tuh, op at apa tuh apa oh skip se driver ih pantu aduh Warna, ya <girly> porno guys kenapa sih, bikin juga itu? <girly> ini wajah ini manisapur buat Begitu. <laughs> Aduh. Lanjut konten komedi. Oke. Okay. Kesini. is the. guys. Apa nih itu, nih? Asok. Oke, okay. apa nih? Oh iya, basok, guys. banget besoknya tuh. sebelum <laughs> maris sore kayak gini. <laughs> Misalkan ya. Oh, Oke. Okay. ke atas guys. Walaupun nggak bisa masuk kita kelilingin aja ya. Apa? Terus saya tahu tampilan musim sangiran ya. Tahu saya ke sana suatu saat ya. sini maksudnya. Tapi gini bentukannya mana Mas? Mas, kemana kamu sendirian kamu? Serupa sendiri, nanti. <laughs> Oke. Okay. Atas bisa enggak? Bisa guys. Apa nih? Warung sih, kok warung? Kupuk. Tuh terus kan kupuk. Lalu apa tuh bawah tuh? Sunlight kan. Tuh ada kaki guys ada kaki guys lihat tuh pakai celana ini abri apa namanya army army army lihat ada beberapa nih tuh lihat, bapak bapaknya banyak foto nanti nanti ambil dari foto maksudnya tergim lihat itu kaki aduh <laughs> lihat, apa apa nih oke okay. Okay. Tengah bisa kesana ya. Oke, okay. cuman seperti ini kita ke sana. butuh masuk. Yang tahu saya lihat terbang-terbang sana. apa nih, ada patung duduk nih? Oh wajah manusia purba, ini kan patung orang yang duduk. Situs manusia purba Sangiran, di homeland of Javan man Oh, tanah kelahiran orang Jawa ya, artinya. <tuh> jauh balik, -balik aja naik bus aja oke okay. langsung guys continue skip balik ke Surabaya sebelas lagi malam guys dunianya apa eh apa tuh kapas lu Stop. Abang mau keluar dulu ya, main ke atas, main tahu. Eh, deket nih, apa nih? Tiket, loket. Apa nih? Warung itu warteg. Apa tuh? <tuh. Sembako. <tuh>. Maju bahat, mau makan. Oke, kita atas. Apa sih itu tadi? Ada jalan ke atas. Boleh. Boleh naik sini. Oke, apa nih? lo lagi, nah kalau kan enak tuh, lampunya <tuh> menyalah nyala ini mobilnya real time ya, bisa ada sore, ada alam, ada hujan. Ada. Pada sih, ini, kita akan mengundang semua orang itu ya. 10 liter juga cukup kali. Lekan uang. Lekan uang. Oke. Okay. Terima kasih, hati di jalan Gata sih enggak ada. Embut dulu. Nih, cepat lagi ini pasti saya Oh pulang aja. pulang tuh kalau jalur pulang cepet ya anehnya tuh di jalur pulang cepet gitu ya. Selama belum tadi, dia agak panjang deh, dia ini. ini. pindah posisi ah pindah posisi duduk guys <laughs> tadi change jadi lebih aman am ya jadi the... lancung guys <laughs> Oke. Okay. Dua belas, dua Nada di dunianya apa enggak di dunia Oke terima kasih. Yadika ya, tapi malah kayak holi balai, holy <tapi> holy <holi>, balai balai. Hahaha. Kalian lara, sudah setiap tahun itu pasangan, pasangan. jalan lurus menuju Surabaya kita mati di buku <gulau> siap tidak siap terus siap oleh disangka ya pasti berat ini ya kan canggung Gara-gara pas Heman image pas Kibra Kak, jadi bagus ya. mantep makanya memang di, di, di juara Iya. orang-orang Indonesia tuh pada ikutan pas Kibra ya. kalau di pikir-pikir kayak Sayang nah Kak Tony itu yang pengen blockwist saya nge banget sampai saya tiru itu pengen blockwist saya nah, jualan ini sih ini hmm. bajur, padahal kentilokis tuh waket yang sudah dimiliki semua orang guys ya. Dia bisa berbicara tanpa mangap-mangap mulutnya tuh, tanpa mangap-mangap. <tik> Oke. Okay. Salah satu propo kentilokis tuh, Ari lho, itu terpem deh. Kalau ngomongnya kurang mangap ya ngomongnya tuh bulu mas saya yang gitu anak yang niru tuh nanti temen saya tuh Yogi Yogi Ginawan ya fans banget sama si itu Ariel nama sama Ariel di SMA, sama fans dia, waktu masih keter-fans Oh saya sih ini dia, ya Gira lagi romantis sopel atau haripuspa itu sopel Dilih sampai saya nih oh. ramalah untuk nyamuk nah, nyamuk itu kan ngambil darah sebenarnya makan darah darah tapi kalau nyamper mau berdarah, ya, aku ya, minum angka biar sehat lagi seperti mantan untuk memperdarah, mantan untuk memperdarah. Oke. Okay. Jalur kurang lebih cepat kalau jalur berangkat. Padahal jalurnya sama lewat situ. Kenapa? Karena kalau jalur pulang itu kan itu sudah tidak ada tujuan lagi yang dituju. Terutama tempat yang belum pernah kita tuju. Jadi kita nggak kepo lagi sama pemandangan di jalanannya. Ya. Kita langsung tujuan kita, ada rumah. gitu. Jadi nggak kerasa cepat rasanya. Ini sayangnya sama dekat tampilan jamnya berapa lagi? Entang baru turun 15 menit. Mfg ratu, oh, tadi saya kalian kerja blog, nah, masuk ke beko itu, apa vapor, guys? Ayo, lama lalu, lalu Oh. Hmm. Udah nah, udah jingkrak ya, aku sebenernya. Đưa nó solar bisa. memang ya, kalau youtube short tuh cepet banget yang nontonnya karena kan tampil di semua beranda orang random ya mau itu youtuber terkenal, mau youtuber saya baru-baru masih nongol video selamat ke Surabaya solar dulu dikit aja lah lima liter cukup dimulai dari angka 0 ya terima kasih hati-hati di jalan 75 perak Thank you. angin ini. tapi oh, oke okay. sampai, nyampe. Tisnal. Ya. Oke, okay, si bu gurunya. gitu Pak Guru. Skip. Nah, uh, dia juga dapat titik. Hadiah kan ribu Tidak menonton iklan Jadi 217.000 Oke kita sampai juga ya Terima kasih telah menonton ya Sampai selesai Salam AKF Adit Karudin Pajrin Sampai jumpa Di konten berikutnya Mungkin Gak lama lagi ya kalau tujuannya sama, mungkin saya nggak akan dikontenkan tuh. Saya akan lanjut bikin intro gaming gamingnya gambar seperti yang er, intro yang memanah tuh ya, sama kayak gitu. Oke, sekian. Terima kasih, terima kasih lagi. Oke, okay. bye.